halo sahabat zodiak 48 kembali lagi untuk jumpa saya di channel ini di video ini kita tambah bahas tentang zodiak yang keuangannya akan meningkat di bulan agustus tahun 2021 namun buat kamu yang baru gabung silakan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 Jika sebuah energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan, ataupun yang memperkuat dengan ramalan zodiak yang keuangannya akan meningkat di bulan Agustus tahun 2021, dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Itu yang pertama adalah. 2 ataupun 2 pedal. Untuk yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces, yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces akan meningkat keuangannya di bulan Agustus tahun 2021. Di sini dikarenakan ada dua penyebab. Yang pertama, seorang Pisces akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan atau tawaran pekerjaan yang baru. Di luar pekerjaan yang ia miliki sekarang, yang dimana di sini akan mendongkar keuangan, mendapat positif kepada kehidupan. Di faktor yang kedua di sini menggambarkan. Seorang Pisces akan mendapatkan yang dimana di sini dikategorikan job tambahan ataupun pekerjaan tambahan yang bersifat mendadak yang bersifat terduga-duga yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan berdampak positif kepada kehidupan seorang Pisces di bulan Agustus tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Cups secara umumnya Queen of Cup itu diaplikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang dekat dengan bisa sendiri dan di sini menggambarkan seorang bisnis merupakan sosok seseorang yang keuangannya akan meningkat di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana sini dikarenakan dua faktor yaitu mendapatkan dua tawaran pekerjaan dan mendapatkan tawaran pekerjaan secara mendadak yang dimana disini pekerjaan tersebut ia dapat dari seseorang yang dekat dengan seorang bisnis dan di disini seorang pasangan selalu mendukung mendoakan bisnis agar keuangannya lebih meningkat lagi dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hangman. Secara umumnya, The Hangman itu diartikan pasrah tetap yakin, yakin karena kuat. Dan jika kartu The Hangman kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan, sosok seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang pasrah, namun ia yakin di dalam pekerjaannya akan mendapatkan sebuah keuangan yang meningkat. Di bulan Agustus tahun 2021. dimana di sini selalu disupport, dimotivasi, didoakan oleh pasangan, dan di sini seorang Pisces mendapatkan tawaran pekerjaan dari seseorang yang dekat dengan seorang Pisces yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. dan untuk zodiak yang kedua adalah Ait of ataupun delapan untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo. yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo keuangannya akan meningkat di bulan Agustus tahun 2021. di sini dikatakan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang disiplin bekerja yang fokus bekerja yang tidak mau membuang waktu selain bekerjaan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Virgo akan bekerja terlebih dahulu fokus bekerja terlebih dahulu tanpa melihat hasilnya dan di sini seorang Virgo akan mendapatkan keuangan yang sangat meningkat di bulan Agustus tahun 2021 dengan kerja keras pengorbanan yang ia berikan dan untuk support energinya adalah King of Cup Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang kiranya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan, sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang pantang menilai disiplin di dalam bekerja Dan tidak mau buang buang waktu di dalam bekerja yang dimana di sini pekerjaannya akan dinilai plus oleh seseorang. Yang yang dimana juga di sini akan menawarkan kepada seorang Virgo pekerjaan yang baru yang dimana akan mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini seorang akan selalu didoakan oleh orang tua sahabat dan pasangan Virgo sendiri. Dan jika kartu The kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan, sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin dengan disiplin bekerja, fokus bekerja, keuangannya akan meningkat di bulan Agustus tahun 2021. yang dimana di sini seorang Virgo mendapatkan dukungan dari seorang orang tua, sahabat-sahabat Virgo -sahabat sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Ace of One untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius, yang dimana mana di sini digelombarkan seorang Aquarius. Keuangannya akan meningkat di bulan Agustus tahun 2021. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keuangan seorang Aquarius akan meningkat di bulan Agustus. Yang pertama, seorang Aquarius akan memulai pekerjaan yang baru, yang dimana mana di sini dalam bentuk pekerjaan tambahan yang ia dapatkan dari seseorang yang dekat dengan dirinya, yang ia dapatkan dari orang lain, yang dimana mana di sini mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta finansialnya akan meningkat. Dan di faktor yang kedua di sini digambarkan bahwasanya seorang Aquarius akan membuka sebuah usaha tambahan usaha cabang yang dimana mana di sini akan mampu mendongkrak keuangan secara maksimal, yang dimana juga mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Aquarius akan mulai menata meniti kembali kehidupannya, yang dimana di sini seorang Aquarius akan selalu mencari pekerjaan tambahan, yang dimana tujuannya untuk mendongkrak kehidupan serta keuangan lebih bagus lagi, dan untuk support energinya adalah pace of pentacle. Secara umumnya, pace of pentacle itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius keuangannya akan meningkat di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan ada beberapa faktor yang dimana di sini semua ia dapatkan dari doa dan dukungan dari sebuah keluarga dari seorang anak yang dimana juga di sini seorang Aquarius melakukan pekerjaan itu semua untuk membahagiakan keluarga serta anak-anak Aquarius sendiri dan jika karena kita lakukan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin dengan membuka sebuah usaha tambahan dengan mendapatkan sebuah usaha yang lain, keuangannya akan meningkat dan membuat buah keluarga akan lebih bahagia, membuat seorang anak akan lebih bahagia serta di sini seorang Aquarius mendapatkan doa dan dukungan dari sebuah keluarga dan anak Aquarius sendiri. dan untuk zodiak yang keempat adalah five of sword ataupun 5 pedang. untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak gemini yang dimana di sini digambarkan. Seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang keuangannya akan meningkat di bulan Agustus tahun 2021. Itu dikatakan di sini seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang mampu melihat situasi kondisi mampu melihat peluang usaha yang dimana di sini tujuannya untuk mendatangkan income, mampu mendongkrak keuangan, serta mendapatkan hasil yang maksimal kepada kehidupan. Yang dimana di sini juga seorang Gemini mampu belajar dari orang lain untuk mendapatkan income, serta meningkatkan keuangan di bulan Agustus tahun 2021 dan disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini merupakan seorang seseorang yang suka kerjasama dengan orang lain suka tukar pikiran dengan orang lain yang dimana disini membuatkan ide kepada seorang Gemini untuk membuat sebuah usaha yang dimana tujuannya untuk meningkatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah Page of one secara umumnya Page of one itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan Sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang keuangannya akan meningkat di bulan Agustus tahun 2021. Yang dimana di sini dikarenakan seorang Gemini mampu melihat peluang, mampu bekerja sama dengan orang lain, yang dimana di sini mendapatkan ide, yang dimana di sini mendapatkan income, yang dimana tujuan yang untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan anak, dan di sini seorang Gemini selalu didukung, disupport oleh keluarga, dan didoakan oleh anak, Gemini sendiri. Dan jika kartu negara kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan seseorang seorang Gemini merupakan sesuatu seseorang yang pasrah namun ia yakin dengan bekerja sama dengan orang lain dan juga melihat peluang yang masih ada melihat situasi dan kondisi untuk membuka sebuah usaha yang dimana disini tujuannya untuk meningkatkan keuangan akan berhasil yang dimana disini dukung didoakan oleh keluarga serta anak Gemini sendiri dan di disini bisa kita simpulkan empat sedia keuangannya akan meningkat di bulan Agustus tahun 2021 adalah yang pertama zodiak PCS, yang kedua zodiak Virgo, yang ketiga zodiak Aquarius, dan yang keempat adalah zodiak Gemini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang kewenangannya akan meningkat di bulan Agustus tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.